selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang ketiga yang paling setia. selanjutnya kita akan mengambil kepada zodiak yang keempat yang paling setia. jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang didapatkan masing-masing zodiak yang paling setia. pertama untuk zodiak yang pertama, selanjutnya kepada zodiak yang kedua selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang paling setia. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang paling setia kepada pasangan. Di sini satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan dan saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama, untuk zodiak yang paling setia, yang pertama adalah Five of Swords. Secara umumnya, Five of Swords itu diartikan seseorang yang mampu melihat keadaan, seseorang yang bisa memilah dan memilih seseorang di dalam kehidupannya, dan di sini juga bisa dikategorikan seseorang yang mampu menyaring di dalam suatu hubungan asmara. Dan untuk zodiak yang pertama di sini kelihatan kesetiaan yang ia miliki kepada pasangan itu tak akan pernah buyar meskipun ia banyak mendapatkan godaan dan banyak mendapat cobaan di luar dan di sini juga dilihatkan bahwasanya ia sering bertemu dengan banyak orang bertemu dengan orang yang lebih cantik orang yang lebih ganteng namun ia tidak akan tergoyahkan ia akan tetap setia kepada pasangannya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of Pentacle. Secara umum, page of Pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi, di sini zodiak yang pertama akan setia kepada pasangan itu dikarenakan ataupun disupport oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Kesetiaannya disimbolkan dengan seseorang yang memegang pedang bahwasanya Ia sudah sanggup bertempur ataupun sudah sanggup diuji kesetiaannya dan untuk kartu kesimpulannya adalah the carrier. Secara umum the carrier itu diartikan maju terus, pantang mundur, terus melangkah dan berani mengambil resiko di dalam suatu tindakan. Dan di sini bisa kita artikan zodiak yang pertama tipikal orang yang setia meskipun banyak menjumpai orang lain. Dan ia mendapatkan support energi dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Dan dokteria di sini menggambarkan kepada zodiak yang pertama, ia akan berani mengambil tindakan, ia akan berani mengambil resiko dikatakan cuek kepada orang yang ingin mendekatinya. Itu dikarenakan ia setia kepada pasangannya, dan untuk zodiak yang pertama itu berada di angka kelahiran. 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Dan di sini zodiak yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Gemini. Selanjutnya kita ke kartu yang kedua, zodiak yang paling setia kepada pasangan adalah Three of Swords ataupun tiga pedang. Secara umum Three of Swords diartikan perasaan sakit, perasaan terluka. Jadi untuk zodiak yang kedua yang paling setia itu bisa diartikan untuk kartu Three of Swords. Zodiak yang kedua akan setia kepada pasangan itu dikarenakan ia takut ataupun ia sadar akan rasanya sakit hati dan rasanya terluka di dalam batin. Dan di sini juga bisa digambarkan, zodiak yang kedua itu pernah mengalami sakit hati ataupun diselingkuhi oleh seorang pasangan, maka dari situ ia tidak akan pernah selingkuh. Dan ia hanya setia kepada satu pasangan yang berdasarkan ia takut sakit hati ataupun sakit di dalam batin. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah... King of Cup, secara umum King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang lebih tua dari zodiak yang kedua. Dan di Disini menggambarkan zodiak yang kedua itu setia, dikarenakan ia tahu rasanya bagaimana sakit hati dan tahu bagaimana sakit batin, dan seseorang yang sudah tua ataupun yang bisa dikategorikan orang tua dari zodiak yang kedua mengajarkan kepada. Zodiak yang kedua bahwasanya agar belajar dari pengalaman. Dan jika kartu di kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menjelaskan, zodiak yang kedua akan setia dan tidak berani untuk selingkuh itu dikarenakan ia tahu rasanya bagaimana sakit hati dan terluka di dalam batin. Dan seseorang orang tua memberikan penjelasan ataupun masukan kepada zodiak yang kedua dan ditanggapi positif oleh zodiak yang kedua. Dan the period di sini menggambarkan zodiak yang kedua tidak akan segan-segan ataupun tidak akan sungkan-sungkan untuk melangkahkan kaki bersama pasangan dan setia kepada pasangan apabila pasangan membalas kesetiaannya dan untuk zodiak yang kedua itu diangkat kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Aries. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang ketiga yang paling setia adalah Three of One ataupun tiga tongkat. Secara umum ini diartikan belajar melepaskan dan mulai memegang ataupun memilih satu pilihan, itu bisa asmara ataupun pekerjaan dan di sini mencolok kepada asmaranya. Di sini untuk zodiak yang ketiga juga kelihatan bahwasanya iya, benar-benar memegang satu tongkat dan melepaskan tongkat lainnya. Itu diartikan zodiak yang ketiga benar-benar seseorang yang setia kepada pasangan dan dia tidak mau untuk selingkuh kepada yang lainnya dan di sini juga kelihatan bahwasanya zodiak yang ketiga di sini godaan datang dari dua orang kepada dirinya namun ia berpegangan kuku ataupun berpegangan erat kepada pasangannya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah queen of cup secara umumnya queen of cup itu diartikan seorang wanita yang dewasa ataupun seseorang yang sudah matang pikirannya dan di sini Zodiak yang ketiga itu merupakan zodiak cowok dan di sini juga kelihatan ia memegang tongkat dan setia kepada pasangannya meskipun godaan datang melanda. Dan di sini Queen of Cup ini mengartikan bahwasanya pasangan akan mendukung ataupun mensupport tingkahnya agar setia kepada dirinya ataupun kepada pasangannya. Dan jika kartu the career kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini kelihatan Zodiak yang ketiga akan setia kepada pasangan meskipun banyak godaan dan disini sangat didukung penuh oleh seorang pasangan dan the carrier disini menggambarkan bahwasanya zodiak yang ketiga akan melangkah maju bersama seorang pasangan untuk menggapai hubungan asmara yang sangat bahagia dan untuk zodiak yang ketiga itu berada di angka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Pisces selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat yang paling setia adalah Five open tangle ataupun lima koin. Secara umum, ini diartikan melakukan suatu perubahan ataupun sudah melakukan kesalahan sehingga di sini ia ingin membenahi diri. Dan untuk zodiak yang keempat di sini kelihatan bahwasannya di masa lalunya ia melakukan kesalahan dan kini saatnya ia ingin melakukan perubahan di dalam suatu kategori hubungan asmara. Dulunya seseorang zodiak yang keempat memang diakui pernah selingkuh dan ini waktunya dan kini saatnya ia sudah berubah dan ia sudah meniatkan untuk merubah dan setia kepada satu orang pasangan dan itu sangat didukung penuh oleh lingkungan sekitar dan aura positif yang ada pada dirinya akan timbul dan pasangan akan merespon positif atas tindakannya. Di sini juga seseorang zodiak yang keempat akan perhatian dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada pasangannya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah. Queen of Sword. Secara umumnya Queen of Sword ini diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun seseorang yang sudah dewasa. Jadi di sini zodiak yang keempat kelihatan dia sudah belajar dari masa lalunya dan melakukan perubahan di masa depannya di dalam kategori hubungan asmara yang didukung oleh seorang sahabat ataupun orang yang dekat dengan zodiak yang keempat. Dan jika kartu The Carol, kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini zodiak yang keempat Belajar dari masa lalu, belajar memperbaiki kesalahan di masa lalu. Di dalam kategori hubungan asmara yang didukung penuh oleh seorang sahabat ataupun seseorang yang dekat dengan dirinya, dan The Carew di sini menggambarkan: zodiak yang keempat akan maju dan berani mengambil tindakan, berani mengambil langkah untuk setia kepada satu orang pasangan. Dan untuk zodiak yang keempat, itu berada di angka kelahiran, 21 April sampai dengan 20 Mei yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Taurus. Jadi untuk zodiak yang keempat yang paling setia adalah zodiak Taurus. Baik, di sini kita review kembali zodiak yang pertama yang paling setia adalah zodiak Gemini, selanjutnya zodiak Aries, selanjutnya zodiak Pisces dan zodiak yang keempat adalah zodiak Taurus. Dan mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang paling setia di dalam suatu hubungan asmara. Semoga bermanfaat.